Ya teman-teman, ini ya udah jadi celengan ayamnya. Tapi sekarang saya biarin dulu dia cari makan dulu dah, biar gemuk ya. Nah, inilah mereka ya teman-teman ya. Nah, biarin mereka pacaran dulu di rumput. Please like and subscribe to support WarnerGraphica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Video kali ini... Saya ingin memperbaiki ini teman-teman ya. Aduh! Jaleng arus. Semuanya. Dibuang, saya dan ini juga ya. Ini celengan eh, dari semen juga, teman-teman saya buat ya. Udah bolong juga, teman-teman. Jadi, kalau untuk celengan seperti ini, mungkin teman-teman. Kalau di daerah Jawa banyak ya Tapi kalau di lain daerah Jawa mungkin udah jarang Ya jadi kalau misalnya mau dihancurin sayang Jadi sebaiknya dibolongin aja teman-teman ya bawahnya ya Dibolongin seperti ini aja teman-teman ya Jadinya selanjutnya nanti eh, Ayamnya nggak pecah jadi bisa dipakai lagi Nah sekarang saya mau Tambal kembali sehingga bisa dipakai Jadi celengan lagi ya teman-teman ya Jadi caranya Gimana sih gitu Nah caranya Gampang aja Kita hanya perlu tempat yang datar Lalu di sini saya punya ini ya, wrapping plastik ya. Tapi kalau nggak ada teman-teman boleh apa saja plastik pun boleh ya. Ataupun di atas triplek juga boleh ya, teman-teman ya. Di atas triplek terus dilapisi plastik resek Tahu nggak plastik resek, teman-teman. Nah, plastik ini plastik resek nanti dibelah, dilebarin ya. Nah, lalu saya punya semen putih, teman-teman. Saya kasih air dulu ya. Jangan terlalu banyak ya, teman-teman, karena yang ditambal juga sedikit aja, hanya lubangnya saja ya. kita letakkan saja di sini. Ini ya. Dan kita dudukan aja. Ayamnya. kan ya teman-teman Nah teman-teman inilah uh, Apa Celengan yang udah Kita ini ya Yang sudah kita semen bawahnya Semalam nih ya Mungkin sekarang udah agak kering Coba kita lihat ah udah rapet Lagi ya Yang ini Coba Ah ini juga udah rapet. Nah sekarang kita ke proses selanjutnya ya. Ini mau saya perbaiki warnanya ya. Coba kita kreasikan dulu warnanya biar menarik. Ikuti terus teman-teman videonya sampai selesai. Kita lihat eh, celengan ini. Ini celengan legendaris nih teman-teman ya. Udah jarang sekarang. Ini juga saya bikin sendiri Kita lihat nanti hasilnya gimana ya Kita cat dulu Baiklah teman-teman Ini sudah saya bawa keluar ya Pertama-tama kita bersihkan dulu dari debu Ayamnya Ini ayam jago nih teman-teman Nah, baiklah teman-teman, saya di sini akan mewarnainya menggunakan pilok Saya mempunyai beberapa warna ya, teman-teman ya. Jadi, ini saja yang akan saya manfaatkan untuk mempercantik ya. Untuk mempercantik ayam ini ya. Celengan ayam, bukan ayam beneran. Saya mau mewarnainya dengan warna apa ya? Merah lah ya pertama. Uh. Oke okay, teman-teman uh, Kita tunggu Kering dulu Baru nanti kita Lanjut ke proses selanjutnya Ikuti terus ya Ya teman-teman setelah tadi kita berikan cairan ini ya Sunlight ya Sabun cuci piring uh, Sekarang langkah pengecatan terakhir saya menggunakan Bilox warna hitam ya teman-teman Ya, kita tunggu kering ya teman-teman ya inilah teman teman ya uh, catnya sudah kering kemarin yang juga dikasih tetesan apa uh, tetesan dari sabun cuci piring sunlight uh, sekarang saya mau membersihkan sunlight nya ini ya teman teman ya nanti kita lihat hasilnya bagaimana ya saya membersihkannya menggunakan air sama sikat gigi bekas saja teman-teman Nah ini hasilnya setelah dibersihkan ya teman-teman ya nah, Sekarang tinggal nah, eh, mewarnai paruhnya Ya teman-teman ya saya ambil catnya dulu ya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 Celengannya ya teman-teman Jadi Kalau teman-teman punya celengan Tanah liat atau Celengan Buatan sendiri Kalau sudah mau diambil isinya Jangan Dibanting jangan dipecahin ya teman-teman Cukup Bolongin bawahnya aja nanti Bawahnya bisa Kita tambah lagi seperti itu Jadi bisa dipakai lagi Celengannya karena ini celengannya fungsinya sekal, eh, juga bisa jadi pajangan. Oke, teman-teman, eh, selamat berkreasi, salam sukses selalu dari warna grafika. Semoga teman-teman semua sehat walafiat, dan jangan lupa like sama subscribe-nya ya, teman-teman, buat yang baru. Pertama kali berkunjung di warna grafika dan buat kawan-kawan Yang sudah setia dengan warna grafika Mohon doanya dan juga like-nya Serta komentarnya teman-teman ya Komentarnya agar saya bisa terus berkreasi Karena eh, komentar dari teman-teman merupakan Acuan buat saya untuk memperbaiki diri Dan juga merupakan vitamin dan penyemangat buat saya Akhirnya saya warna grafika Mundur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh OK, <laughs> those